Nabi Musa itu suatu saat dia khutbah ilmu Nanti setelah itu saman baca kitab yang saya ajarkan di sini gampang Khutbah dia karena merasa alim betul Ada orang tanya Ya kalimah wah ya Musa Man a'lamu ahlil ardi Padahal yang tanya itu sudah benar Man a'lamu ahlil arti Menurut anda orang paling alim di dunia itu siapa? Fil arti yang di bumi ini siapa? Pertanyaannya kan Siapa yang paling pinter di bumi ini siapa? Tapi Musa jawab ya anak saya. Itu pangeran tersinggung. Di semua riwayat kitab-kitab hadis, hadis disebut Islam dal ilma ilaihi karena Musa ada bilang yang paling pintar tuh oh, Allah. Padahal Musa nggak pernah terlintas bahwa dia rivalnya Allah atau sawah karuan, cawang Jawa, Allah karuan, jadi kabur perlu Bagas. Malah nih, Om Jawa, saking suwene meninggal, suwe tidak Bagas Allah. Angker lorong, momen, US dua, nggak Allah. Orang kecilnya gue lupa tapi nggak Allah nggak salah, mari, mari. Weh, suwe, malah suwe, suwe, nggak fakta, wow, dia agak suwe, jadi repot, nggak nih, Jawa, Akhirnya malah orang Bagas, Allah, Allah. Akhirnya Allah tersinggung ketika tersinggung langsung saat itu juga allah tegur gala ya inna abdi kata kata allah musa kamu salah sah punya hamba yang lebih alim ketimbang kamu dasar nabi musa penasaran kok oh nobung pinter ya allah saya harus bertemu dia kok iso nobung lebih pintar ketimbang aku nah, tenang, nah, akhirnya allah dipertemukan baik nabi kadir corong ahli kungfu menganggur tiga jurus tebak tebakan nabi musa ternyata menang orang nganti sepuluh jurus jurus pertama Nabi Musa yuk kalah, jurus kedua, yuk kalah, jurus ketiga, kalah makanya dari Nabi Hidir pertama ketemu Nabi Musa ini ya makanya Nabi Hidir senangannya ngelamun makanya dikne lugu ini farwatin khodro, farwah ini lemek, khodrok itu hijau makanya disebut Nabi Hidir senangannya santai-santai tinggi ini eh, nopo lagi secara meriki karpet hijau tapi di sini ada karpen untuk bantah tawannya nanti malah repot anggil ngaji sampai umuk Tazila apa anggil <laughs> tak <laughs> kata tukunnya kapan tanda kredit ya malah repot pada no, zaman akhir di barangku kasih apa kredit karpet tukunnya nanti zaman akhir uang tukang analisis minta gani tukus widamantar untuk duit kondi uang rezeki kok pengirannya tak kono kondi mulanya uang ngalih uci ini dunia jagup koblek Kulo lha ndek to go mlarat, tuku mobil dituku sepeda motor kulo ra jengkel, kulo niku wong gak men, wong alim dadi pikiranku sengeran ngerasano piro wene, tapi wong mau analisis cerdas ora sing kok bisa gaji segitu beli mobil. Wong alim kok dijek ilmu. Lah akhirnya kulo kulau masih gebodho. Kulo ora jengel nangono kene. Lah iki wong alim ora jagel dunyo jagel ning ndi? Lah aku sengeran ngerasano ora sing muhal. Paham? tapi yang si ahli ini sudah kepinter. dari mana dia dapat itu? Senggara, paling kredit untuk kasut sederhana kasut sederhana nah kasutnya kelas tinggi, wah wow, paling make up ruling, paling rental dan darahnya di suga, semacam-macam <topo> tapi di ujung yang ilmu ini menurut yang pintar dengan sudah kepinter. nah ini yang ilmu ini wali orang omongan orang penting waktu wali langsung eling, oh isimu ini kok keresannya pangeran tergap isimu ini kok keresannya pangeran si tapi kita sih diagam bodoh, lah aksaruh ahli jana al bulhu aja aja um, bodoh, suar kung bodoh bodoh niku, maksudnya bodoh kayak pulau nih, kalau <laughs> orang bodoh nih, <laughs> orang bodoh superman nih, bodoh, wah nih niku, uang sih bodoh, joroh, allah, gua malah pinter-pinter joroh tuh. Nah, <tuh> <tuh>, kalau ya raja, yara janggal, laro mara suke, tosono kiai, kadengadeng maksiat, ono preman ujung-sujung tobat kalo raja enggal, mawaham kalo Kiai kok ternyata berbuat gini, wonowong preman juga, kena kalo raja enggal, indal hidang hidang, wah ini si masih menolong ikan dekantang, panjana cinto, kaya, nah, jindo, so, kiai kok kepeleset maksiat, ya nak jorok lo model bodoh, ya yes, sepanjana orang nabi orang maksum ya, sebentar kenapa sebabnya apa mesti ada sesuatu <tuluh> <tuluh> wali tidak ngomong pintu ini kan ngera iso akhirnya kita dagem bodoh maksudnya aksara ahli jana al-bulhu akhirnya menurut suaraku bodoh bodoh ini orang, orang bodoh permanen lu sama tak terang kok kita ngera ikhlas <tuluh> wali dicak ada di wali rasiyam sama dicak nah ya Ya, nabi Peter bareng dugo-dugono nabi Musa salam Assalamualaikum jadi nabi Interi nabi Musa Nabi Inter gak langsung jawab Gua Nabi biar di salam Mosok nenggino nong salam Masjid ini kan yang korek-korek berdiri antri pengiran Kok salam Sopo menusok iso ketemu <laughs> <laughs> Nah itu dia kacau Hati orang asing dijawab <laughs> Sopo <laughs> tapi <tuk mencari> wajah nabi itu mau karena ini permainan kelas 3 itu tebak-tebakan tebak, nih tapi ya. katil nabi kayak cemelo cemelo nabi, ya, nabi ya. tuh <mencari> <tuk mencari> seratus ribu tercerita nih gua tuh seratus ribu dan dia digawe pangeran membolak balikan akal lewat bolak balikkan akal gimana? Iki ilmu alis, zaman Rasulullah Muhammad Taufik, Nakulah, zaman cemelo, ajarin nabi misal bareng takok, aku dua kau saleh pinter di bangguin. Nah, sputik ke stik caranya ketemu piambai, sesuai kalo gue udah iwak, sengis bau goreng. Islan ya iwak sengis bau goreng, ada i miktal tal, mik tal itu orang berjauh. Awa tadi batin, kantong ya, ya kepes, ya kepes. Es, apa maksudnya di goreng? Yes, laki tanya nangis sputik ke cari pangeran, cabai pangeran. Iya nggak riba <gobadan> amit semalaji jadi kuno-kuno nabi syiir, akhirnya nabi Musa guys, nabi Bani Israel kan gua ya semua neng dengkoro nabi bang Israel ini kayak kayak Isa dan waktu-waktu dia kan gue pengawal deh, sini Yusak binun, nengkoran disebut Fatah sini sini sini Yusa binun Jadi bahasa Israel sini Yosua, Yosua dan Yalu jadi muslim, tapi semua nengah gua orang Kristen, Yosua Yosua ini bin Nun binun, jam lagu-magu yang tidak melakukan melakukan Nabi Musa itu kacau, ada orang yang kacau dikne wis dijauhi pengiran alamate Nabi Hidr itu naik iwak itu wis urib melayu itu alamate ketemu lu malah dikne ilangi iwak itu perkara ini suai sarapan dua tiga lapar gak bisa dipahakan <tuh>, <tuh>, <tuh>, jadi dikne bareng semelaku kesel lesu itu saksa saksa, taro kulang dong, mus, cikot ke misalnya itu suai lesu, mangan mangan <laughs> jadi Nabi Musa kan iwa itu dipermalukan wong iwak itu di alamat kok malah dekne ilinge berkora-kora di pangan. harus kacuh lho, maksudnya harus kacuh teh cara cara langkah wis banyak sing salah. Dari isa. Waduh, Nabi Musa, Nabi Musa pesen nang Yusak Isa. Ya. Nabi Musa kan lucu, dek-deke kono iwa, nak iwak iku berarti alamat nek iku ono Nabi Kidir, malah kon gue wong rumah-rumane Isa. Ya wis kan gak fair malah ngontong wong. Untung beneran Nabi, ada ngedikan rotan, dorong bola, eh, oh malah nongkrong uang. Tenan, akhirnya bisa cerita. Waduh, Nabi Musa, alah alih belum? Tas kong trisomriku, kawasan berikutnya, Iwan Won muncul. Tapi Nabi Musa, lu kok ngerokok ngomong? Ya, Nabi Musa, yo salah, salah ibu, enggak ada sing. Sing, sing, alamatnya, malah kalau gue, gue akhirnya yo pas sama kejadian, gak roto deh terus dari tadi kamu iwak mau malah kelali. balik deh. Fartat ala asa dihimbau mana nih balik ne. bareng balik. Iwayu silang, Iwayu silang. Tapi nabi Musa kan mengalami tiga kesalahan. Tapi kesalannya nabi orang Syar' toke buat neng. satu, uang Iwayu di gua alamat, kok malah ini yang bergabung sarapan. Uang denda itu kayak alamat malah gua gowo. <gadu> <t myślę>,. <t Atlantic> Jadi ada banyak ketajuan anu nah, baru ketemu lagi hider, ya hider nggak dikano loh, assalamualaikum, ini kakang ini jawab, tenan nih, jadi hider carut sebut tenan nih, anak Musa ya, aku itu Musa ya, hider tak kayak, ini tak hati okay? Musa Bani Israel jadi antar nabi terkenal meskipun tidak pernah ketemu itu populer, karena sama-sama di alam langit orang-orang populer, tidak seperti sampean, gitu, gak ada datanya di <laughs> Itu, itu kalau Nabi Hidir tahu maksudnya daftar wali sekarang siapa orangnya siapa tuh tahu dia Tapi kalau orang-orang tidak penting tidak tahu dia karena ya enggak masuk apa ya itu Cuma. orang okay. mau tamar ada ID Kalau lemas, loh Kalau lamaan barang itu kalau ketum Nabi Hidir kok man anta itu ruwet lah sopo toko onong kue-kue itu takut Itu Musafendi Israel dari Nabi terus terus ya sama musabah di Israel, jadi ngambil onoboi, ya. saya ini disuruh Allah belajar sama kamu, karena katanya Allah saya ini banyak ilmu yang saya tidak tahu, tapi ya. gitu menghentikan ngentikannya datar, ya. ya biasa standar aja, kue ilmu sing aku raro, aku ilmu sing kue raro, jadi Allah mengajari ilmu yang pada kamu yang saya tidak bisa mengajari saya ilmu yang kamu. Ya, Nabi Musa aku Saya eh? aku, <laughs> <laughs> <laughs> aku, raseng, gue, aku gue raseng, ilmu aku ilmu <laughs> oh, mau kalah. <laughs> <laughs> Nabi Yitir, Orang level gue Paling ge berontak Paling berontak jadi fainit falatas falatasalni ansein. Bayat aturan pertama Setiap saya mengutarakan satu ilmu kira oleh takok Tapi saya semuanya oke Tidak usah tanya saya Benar benar barang ketemu eh, Di pulau-pulau kecil gitu Karena pertemuannya di laut Ada pulau-pulau kecil yang Antar pulau itu kalau penyeberangan harus pakai Apa? Perahu eh, Ketika Nabi Hidir Bawa ngomongi jelas Nabi Musa dirapati faham Pakai omong-omongan ambek, sing tukang nopo, rental perahu niko, saya gak usum nopo rental, yang jelas disewakan memang pakai ujroh jadi uang komersial sekundang niko nol, lalu sing kedalang mobil semonggong mau riin-riin niko, sewong niko, anak gratis wabot neng gak mau nih sekundang niko nol nih, nabi diri, dimangka gak nonggong kok, samen ke pulau itu, gak usah bayar, itu nabi musa terakhir pokoknya ke rumah, apa apa-apa samen sahantar ke usah Bayar, aku celing ya, kata gak usah bayar, wuling. Emang so gratis, wilingan manja kemarin itu. Bareng di tengah pulau itu, di tengah laut itu, Nabi Khidir ngambil salah satu law, law itu aku belatap, belatap di topok, Oh, Nabi Musa is protes, Nabi Musa is protes. Apa kan pertama ketemu kan, hatta idharohiva fisafinati. Alhamdulillah, roh roh roh roh roh roh roh roh roh roh roh kok roh roh roh roh roh roh roh tenggelam pertanyaan musa roh aneh dalam dunia roh bagaimana mungkin tenggelam roh roh roh jebrol Tenggelam. Itu bahasa yang aneh di alam ilmu hakikat. Ono bihidhermu melakukan yang lawo biasa tambah perahu Oh aneh, kok Aneh bahasa ini aneh. Malah nek ora Mustafa matur pengiran Gusti kula ora betah melarat. Kula ora betah ora duwe. U malah ka aneh Orang enggak punya duit kok kok gak siap kok gak kuat aku biasa jadi malaikat <laughs> itu itu sebabnya doa doa orang gak punya uang dibiarin sama malaikat <laughs> karena bagi malaikat tuh gak masalah orang gak punya uang itu tidak enggak ini tidak darurat <laughs> paham gitu loh cara malaikat susah ya boratik duit udah oh, udah butuh ngopi udah butuh macam macam <laughs> mana nado kau dongono kau e, tak waraid cara itu begini tak butuh duit dongong ini ya allah saya ini butuh rahmatnya jeneng aku malaikat lah butuh rahmat mau sebut duit gak apa duit nanti allah yang nerjemah sendiri mana nih rahmatku duit <laughs> wah ojo malaikat lo <laughs> tak waraid dan gue rasan dini antar malaikat, ya? tuh lah <Lepas, tuk> Nabi Hidders, selama ini kan biasa aku melaku di luar laut tanpa napa perahu kok ada diri mau tadi apa? gila-gila tapan dicoblok sitok kok terus Aku akorok tahali tukhri kok ala gue waneh perahu dia enak-enak ditumpah aja di bawah jebol enggak tenggelak tiyeh bareng dicoblok tenan, enggak, saya tetes air pun masuk Nabi Musa bareng gelok loh kok gak masuk belas banyu <tuh> <tuh> <tuh> bareng bareng Nabi Musa pas janggal loh nama manuk emprit manuk cilik lah boleh ke Indonesia nama ane emprit, bakal yang Arab mau emprit borah yo roh boleh <tuh> <tuh> akhir manuk cilik tuh nopo? nomor emprit, saya rasah apa pasti gua manuk manuk emprit itu manuk kecil tadi ya di Perawi itu terus jubah banyak tentang nakroh maknanya banyu banyak nakroh rusak Nah bu, buatnya dosa cucu ane ibu. Hmm, sah, ilmu bel pangeran kaya ibu jadi. <gul -an> ilmu nemon sok sak dunia. Ibu dibanding ilmu nemon pangeran kaya lautan dibanding sak nakros sak cucu ane mana. Ibu dibagi umsah dunia. Masuk kaya ibu rarawan ini jadi benar-benar. Moh, poer. Akhirnya Nabi bisa taslim. Taslim, nyatane itu ikut dicoplok ora perahu banyune Rabi'iah. Terus Nabi hidir ngeleng no kamu gagal per perjanjiannya kan enggak boleh tanya kamu tadi sudah tanya <guluh> berjalan yang bisa jika <tuh> lah itu di gimana sih itu ya wajar aku lali sepontan <tuh> <tuh> akhirnya kata nabi hitiru ya masa akal kan orang sepontan kan sudah diwataknya Musa kan temerah mental ya dimaklumi ya sudah nanti kalau ada gitu lagi jangan tanya <tuh> Sampai ada ada tiga kejadian di mana melala Nabi Musa itu tanya Tanya terus Nah ini kira-kira gambarannya seperti itu Orang di ranah ilmu hakikat Itu dengan bahasa manusia itu nekabel. Mungkin bahasa ini sampai nun. Kalau dalam bahasa hakikat Bahasa itu menjijikan Muntin itu membau Bau sekali Bagaimana bahasa kita ini tidak bau Karena kita melafatkan lafaz yang salah Kita bilang presiden itu kuat Itu orang kuat, orang hebat Bagaimana mungkin bagi orang hakikat yang hidup di depan Allah dan merasa semuanya di depan Allah, semua kendali Allah. Terus ada selain Allah dikatakan hebat kuat. <tuh> Sehingga mereka itu. Yesus yes, bingung orang bahasanya menurut bingung. Mulai saat ini kita terpaksa muni presiden itu orang kuat, terpaksa itu orang hebat. Yesus ikat dorongan rusuh, tidak sepiro terus aneh-aneh hati yang harus dikontrakan nengat kalau kan Maksud kamu apa? Kok bilang presiden itu hebat? Ya eh, maksudnya gini gue loh, dorongan lah cara manusia itu salah, sebenar cara allah eh, kecemplusan malaikat, bukan terangkat jadi nanti daripada enggak dimaki-maki malaikat. Lelah di sini ini pentingnya ngaji Quran, Quran mengingatkan manusia itu bahasanya bahasa zakmiyah dikira, kita kita kira. Selain menyangkut ilah ilmu nama manusia itu dikira, di kalau hakikatnya hakikatnya tadi lahol kusamawati wal ardi akbarumin halkinas awwal makanya kita sholat setiap sholat kita mengkafaroi semua kesalahan bahasa kita salah raku salah bahasa itu dilingi ling darah ini presiden orang kuat nah, lama termasuk sholat tuh ngafaroi kesalahan ini terus kita bilang kalau sholat allah akbar setiap takbir intikal ya kita bilang allah akbar paham ya jadi tandaan -tanda ini fasa al-mungkar barang yang menjijikan termasuk fasa itu termasuk omongan-omongan memuji makhluk yang berlebih Nah ber? -ber, -ber, -ber. dulu namrud itu dikatakan orang kuat karena dia raja raja diraja namrud itu sampai ibrahim itu ngelawan namrud itu seputus asa saking kuatnya namrud dan orang bilang namrud itu orang kuat tapi neng langit itu jangan namrud kok kuat-kuatnya di. akhirnya Allah nggak ada pertunjukan mati di namrud itu dilebani nyamuk Sing sayap ilang hilang sitok, orang nyamuk utoh. jadi rung dileboni dilebani nyamuk, sing sayap itu mau kare sitok melebani di namrud, terus bersemaknya te namrud terus bertelur di kono, jadi kuman mati karena Allah itu tersingkung, kalau mau namrud dipatahkan di jibril kok pamane kuat, bisa kuat jadi kalau ngelacana namrud itu orang ngutus jibril, orang ngutus isra, ilmu ngutus nyamuk coba sekarang, atau hebatnya presiden, hebatnya manusia, katanya profesor, katanya dokter, katanya wong alim, katanya kiai mati terima kena tbc, cokot nyamuk, dicokot ulos gak berakal jadi ini betapa hinanya kita, berapa lamanya kita, kita ini mati oleh makhluk yang katanya tidak punya akal karena kena dibatahin Israel itu keren, karena dia kuat sekali, sehingga kita tidak bisa melawan Gak ada yang coba Israel, Alhamdulillah. Sing jubo aku kok malaikat keren, kuat. Penuh, mereka penginan aben ngeleceh namun nuso, sing jubo rakon Israel ngomong nopo. Nyamuk oleh kasusnya Namrud nih. Hanya ketika Namrud dibahasakan orang kuat, malaikat semua janggal kan? Karena ternyata Namrud bisa dikalahkan oleh nyamuk. Lah itulah bahasa-bahasa manusia sing gak sambung ambil bahasa alam nopo malah malaku. Nah, tapi karena kita ini manusia, ya salah-salah menulis bukan-bukan disebut roh pengiran. Dia lalu tua inna innasina nopo, awak tonal. Yang di Pulau terus tetes batu ngaji, mau tetes sukaan ini, gue tuju kali, diniati, kalimat niki sing sampean pendam, sampean simpen ngantos ketemu Allah Subhanahu aku nopo, wadahal. Rianiwes berasa ketemu menu salah, pantasnya muni wong hebat, wong kuat, berasa presis. Orang satu hati orang satu hati -bahasa gitu, bahasa-bahasa gitu, gitu sekali toati sama masalah dengan Tuhan ya nanti berhadapan dengan apa kitab khilyatul kitab ini itu pegangannya Imam Guzali jadi Imam Guzali sebelum jadi orang alim alama itu beliau menyarikan ihya yang 4 juz itu dari kitab ini kitab ini semuanya kalau di kitab saya ini 14 juz saya tahu yang milik sampelan berapa juz nggak tahu Jangan-jangan enggak punya, jadi enggak, enggak ada juznya. Nah ini makalah ini di juz 10 terus, Di antara Fatwani Imam Buzali, itu di akhir bab Ketika beliau mau menutup ikhya Itu wa'ale ka bimutha kata beliau. Kamu sebaiknya sering-sering baca kitab apa? Khilyah Alhamdulillah saya punya Ya Tincinan ku disyukur syukur, maksudnya menolak syukur kok kusbah duwe terus dihubral Mau gasing <meng> kue terus piye mas, Kira ngarak dua ya, Mas Yusman. Kira biaya-biaya, Selama ini kalau di kita ya tenang ya. Eh. Tetapi <tik> masalahnya gue disalahkan pakai roh, udah di pengen, oh, kita, gue di hutan ngelapopo gitu loh. maksudnya ada istilah di kita, gue di hutan tadi gak rumah turun masalahnya kita kan gitu, selalu kalau gak bisa baik, kok pisahnya buruk. Gue narai soal apa ya? Narai soalnya kan apa itu <tik> Masalahnya kita kan di situ. Bam, jadi kalau dua kita gue rapopo, tapi masalah itu ya kok dua masalah itu. Tapi ya rapopo menuso, ya sero, sero rapopo, ya sero, sero rapopo, ya sero, sero rapopo.